Saya ada cakap berkenaan dulu kalau sekiranya kita nak buat something perbezaan pada perbezaan pada diri kita kita cuma nampak apabila apa tu kita kita cuma nampak perbezaan pada diri kita selepas kita buat 12 bulan satu benda satu benda so itu berdasarkan kepada compounding effect The compounding effect ni basically kita buat kita buat benda kecil tapi benda kecil tu dia akan menyebabkan perbezaan tu dia start dengan kita tak nampak sampai lah perbincangan tu orang lain nampak, eh. jadi ada satu dia bagi satu contoh nih, satu contoh. Katakanlah tuan-tuan dia bagi apa tu? Ha, kita semua dia bagi duit eh, sebanyak 1 sen, okay? dan setiap hari 1 sen tu akan bertukar menjadi ha, setiap hari dia akan double, up. okay? dia akan double up, satu sen dia akan jadi double up so kalau sekiranya kita diberi selama 30 hari mana dengan satu sen yang double up ataupun kita diberi 3 juta, kita nak ambil yang mana satu siapa yang cakap nak ambil uh, 3 juta, angkat tangan angkat tangan macam ni Ah siapa yang rasa uh, dia Nazmi, Nazmi ambil, ambil tangan, ha, Kak Ida cakap angkat tangan Amin I mean, semua cakap nak semua cakap bagus kan? Maksudnya kita ada dua pilihan tau. Satu pilihan 3 juta dapat sekarang. Satu lagi pilihan kita dia bagi satu sen satu sen. Tapi satu sen tu setiap hari dia akan dabel. Faham tak? Dapat dia di besok dia jadi dua sen. Besok dua sen tu jadi berapa sen empat sen. Besok lagi empat sen tu jadi berapa sen. 8 sen, jadi orang ni buat kira kan, uh, lepas hari yang ke lima belas hari ke lima, siapa yang pilih nak tiga juta tu dapat tiga juta tapi orang yang pilih satu sen tu dia baru dapat enam belas sen eh? hari yang ke sepuluh dia dapat lima ringgit dua peratus sen sebab dia double-double kan, so you rasa Uh, masa tu mungkin masa hari yang ke-10 tu kawan kamu dapat 3 juta masa tu mungkin dah belanja pergi jalan-jalan betul lah pergi apa tu uh, pergi pergi Itali lah apa semua kan tapi kamu dalam tangan kamu masih RM5.12 kan? selepas 20 hari duit yang sekarang tinggal 11 hari je tinggal selepas 20 hari yang satu sen yang double tu kamu ada RM5243 tepat hari, Sekarang apa perasaan kamu? Lepas lima lepas 10 hari kamu dapat RM5 je. 10 hari lagi kamu dapat 5000. Dan pada hari yang ke-31, total yang kamu dapat ialah 10,737 ringgit. Okey. So, itu adalah example yang diberi yang powerful untuk compounding. Kadang-kadang Apabila kita buat sesuatu, kita rasa macam aku dah usaha banyak dah ni, tapi kenapa eh tak nak naik? -naik? Usaha aku macam-macam dah, dah pergi viewing dah. Ha, dah pergi viewing dah, buat iklan dah, tapi tak ada close pun. Kenapa ni? Kan? Ha, so saya nak be tolong dengan you. Saya ada beri banyak contohlah contohnya bila orang naik roket bila orang apa apa pasang roket tu kan bila roket tu dia 10 10 sampai 1 lepas tu dia initiate naik atas dia punya minyak tu kegunaan dia maksimum masa dekat atas ke kat bawah kat bawah sebab dia nak langgar nak apa nak nak nak apa tu nak nak lawan dengan graviti tu ambil masa yang ambil ambil tenaga yang banyak makin lama apa berlaku, graviti makin berkurangan bila dia dah sampai ke atas dia perlukan roket yang banyak, tak dia pecah tinggal sikit je, yang kecil je betul tak sampai dekat ujung, sampai satu ketika dah takde langsung yang ada booster booster yang pssst pssst sama juga dengan hartanah ni jangan compare orang yang dah lama 10 tahun buat memang orang yang 10 tahun buat orang yang dah 10 tahun buat ataupun orang yang 5 tahun buat dia buat sedikit tapi hasil dia banyak Sebab ini adalah data yang diambil orang yang pendapatan dia orang yang buat hartanah ni bawah daripada 5 tahun dia cuma boleh menguasai menguasai 5% ke 10% je daripada total orang buat. Tapi orang yang kebanyakan kewangan ataupun pendapatan tu diambil oleh siapa? Orang yang kerja lama. Lagi lama kita kerja, momentum kita lagi besar graviti untuk tarik kita lagi kurang. Makin lama kita buat hartanah, makin naik, makin naik, makin naik. Sebab tu orang yang dah lama, dia buat kerja sikit je, cup, dia close 50,000. Kan? Kan kita buat sewa, ah dapatlah 2,250, kan kak kan macam tu kan. Ah tapi orang yang dah lama, sekali dia close, ah 100,000 jadi rezeki dia rezeki dia rezeki kita rezeki kita tapi apa yang kita kena buat kita tengok buat anjakan 4.5 kenapa orang tu naik orang tu dapat banyak Kenapa kita dapat sikit satu nombor dua ialah kita kena bagi masa sikit kita untuk untuk kita apa? dapat melepaskan graviti melepaskan graviti supaya kita boleh fly juga ada satu pepatah yang bagus orang cakap kan Ha? yang dia ambil masa banyak hari untuk nak uh, bembu, bembu bila dia nak keluar buluh bila nak keluar sama juga dia ambil banyak masa dekat bawah kat tanah tak nampak pun pucuk dia tapi bila dia naik dia naik cepat sama juga macam KLCC 5 tahun, 5 tahun tempoh untuk mendirikan KLCC, 3 tahun adalah untuk Design and dia foundation. Hanya dua tahun dia digunakan untuk naik Jadi sama dengan hartanah ini juga. Kalau kebanyakan kat sini semua baru Baru nak macam begini kan? Jadi Apa yang kita kena buat ialah kita kena istiqomah eh? Ada satu uh, Ada satu uh, Apa tu dipanggil panggil uh, Ni yang sangat bagus apa tu uh, graf yang sangat bagus yang saya nak share dengan you guys so ni graf ni so, saya cuba so, pilihan kita dan habit kita hanya akan kita akan menyebabkan sama ada kita naik ataupun tidak ni dia cerita pasal tiga orang kawan yang saya cakap tu satu orang kawan dia sama je satu orang kawan dia dia mengubah diri dia sedikit demi sedikit jadi dia tak banyak setiap hari dia elakkan minum minuman keras, minum minuman soda, dia kurangkan setiap hari. And then lepas tu dia setiap hari dia jalan kaki sebanyak 1 1/2 jam. 30 minit jalan kaki saja. Taklah tak ada jogging, jalan saja. 30 30 minit. Okey. So selama 30 minit dia jalan kaki. And then ada orang ni dia kawan dia biasa saja dan ada lagi satu kawan. Kawan ni dia Uh, satu hari dia spend 1 jam lebih masa dekat TV, dia tak exercise sepatutnya 30 minit digunakan untuk exercise tak, dia dekat TV and then dia uh, uh, ada banyak ketika dia minum, apa, minum minuman yang keras, minuman yang apa tu macam soda, uh, makan coklat, jadi kalau sekiranya masa dia start dengan masa perubahan dia nampak katakanlah lepas 10 bulan lepas 10 bulan kita kata Ali Abu Sami ha, ataupun uh, uh, Sami tak, Abdul Rashid <laughs> Abdur Rashid Zaidi dengan Amin okey Amin dekat atas Zaidi kat tengah saya Abdul Rashid Abdur uh, Rashid Allah oh. Selepas 10 bulan ada nampak beza tak Tak nampak beza jadi apa yang Abdul Rashid kerja ke Alah pekerjaan pun sama je kau tengok si Amin Tak ada apa apa beza tu dia kerja kuat balik datang datang apa datang buat iklan keluar dia macam-macam pergi pergi dekat apa tu tempat jauh-jauh nak tengok tanah kunonya kan eh? bukan close pun kan so mungkin pada bulan pertama dia perasaan memang betul kalau sekiranya kita katakanlah amin dengar cakap saya tu apa perasaan dia kalau dia punya big why dia tak kuat tak besar apa berlaku dia akan jadi melo betul tak dia akan jadi melo kalau big why dia tak kuat komitmen dia tak ada komitmen saya dah explain kan sebelum ni kan apa tu komitmen kan so kalau sekiranya dia punya big why dia tak cukup kan apa yang berlaku dia akan ha, betul juga eh rasid cakap daripada dia akan pun dia akan decision dia choices dia akan berubah sikit demi sikit kalau dulu dia, dia buat prospecting 2 jam sekarang lepas tu dia, dia besok ni dia akan kurang lagi kurang lagi, kurang lagi, lagi. dia akan cakap benda diri dah lah kalau aku kerja pun bukan boleh close banyak pun tak? tapi tengok pada kat sini orang tu hanya boleh nampak perbezaan dia lepas dia 18 bulan ha, lagi lama daripada apa yang cakap tapi orang lain kejayaan dia hanya boleh nampak selepas 36 bulan lepas 3 tahun ha, masa tu Rashid Zaidi dengan Amin dia punya kerugian dia begitu. Okay saya percaya, saya percaya dengan dengan graf ni dan saya rasa memang betul, memang betul graf ni memang memang orang kata aa, tepat sebab saya boleh relate kan diri saya dengan graf ni banyak kali banyak ketika saya boleh relate kan. Kalau sekiranya saya istiqamah saya nampak perbezaan dia Hmm. kalau saya isi karma saya nampak perlizaan dia, tapi bila pas, bila saya dah slow perlu laku dia akan jadi down dulu, eh? jadi kuang dulu so dengan hati kata lain macam saya kata kejayaan tu ataupun kegagalan tu bukan disebabkan oleh satu decision yang you buat kan? dalam masa yang panjang tapi dia adalah banyak decision yang salah dalam yang kecil-kecil yang you buat tu Okay, jadi you kena nak tak nak, you kena balik buat kerja, kalau you tak buat memang you tak akan rasa serius. you tak buat, you tak akan rasa kalau sekiranya kita nak nak ubah hidup kita, kita kat sini semua yang duduk dekat sini yang datang hari ini dia nak ubah hidup dia, Betul tak? semua yang datang kat sini yang ada dekat sini nak ubah hidup dia kalau, kalau sekiranya you datang sini, you nak ubah hidup you ai ai boleh beritahu dengan upfront dengan you tugas you sangat sangat berat tetapi kan, dia punya ganjaran dia ha, ganjaran dia ganjaran dia sangat lumayan sebab tu ada orang cakap kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak nak, tak sanggup lakukan selama 5 tahun saja mampu menyebabkan kita melakukan apa yang orang nak lain orang lain nak ingin impikan lakukan Sungguh hidup mereka. Kalau kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak nak buat. Orang lain tak nak buat recruiting, orang lain tak nak buat apa tu? Uh, call calling, orang lain tak nak buat inspection. Kalau di, kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak sanggup lakukan dengan usaha yang kuat selama lima tahun Insya Allah Insya Allah selama lima tahun kan? kita boleh mampu melakukan apa yang orang lain ingin lakukan seumur hidup sebab kalau sekiranya macam yang saya cakap if kalau sekiranya kamu dekat dalam bank kamu ada 3 atau 4 juta kamu perlu kerja bersungguh-sungguh ke untuk kerja bayar duit sewa kereta perlukan, jadi perlu jadi kalau dalam bank kamu ada 3 juta jadi tak perlu Sebab kalau kita masuk tabung haji pun paling tidak 150,000 setahun kita dapat tu lah. Setiap setiap bulan, setiap setiap, setiap apa, setiap tahun. 150,000 is equivalent lebih kurang 12,000. Kalau kita tak ada hutang, cukup tak untuk kita sara hidup kita Cukup. Yeah. Kalau sekiranya kita mempunyai apa tu keinginan untuk nak capai kat situ, you have to work kerja keras jangan, jangan setakat aku buat harta ni cukup untuk nak bayar sewa aku je no. kalau sekiranya juga macam tu apa orang cakap aim high take low tu tak aim high take a low pernah dengar perkataan tu tak man aim high take low orang oh, rugby saya cakap oh saya orang rugby cakap so you aim high tapi you buat kerja dengan gigih sebab Sekiranya you aim besar, tinggi, bila sekiranya you, you you you you kata ada setback pun, apa yang you dapat mula-mula tu you akan kecapi. Contohnya kalau you kata aku aku nak 10000 sebulan. 10000 atau aku nak lebih 10000 atau 15000 setiap bulan. Boleh buat tak? Boleh. Kerja usaha tak? Usaha. Tapi kalau sekiranya you tak dapat 10000 dengan usaha you, you rasa you boleh Pak Lima ibu dan ibu tujuh boleh Pak Ibu? Boleh. In fact, ada ketikanya you usaha lima belas tapi apa tu Tuhan ataupun Allah akan kasih you lebih daripada tu. Dapat dua puluh ibu, dua puluh itu jangan, jangan, jangan cuka apa? Jangan. Ibu tujuh dah ada sih. Duduk rumah hand, <laughs> duduk rumah tapi masalahnya 6000 7000 yang kamu dapat bulan ini, tak semestinya akan dapat bulan depan kan? so you kena aim high lagi dapatkan kalau masa kalau boleh dalam dalam masa 10 tahun 10 ke 15 tahun kamu dah ada lebih satu juta dalam bank, equity kamu lebih satu juta sebab kalau sekiranya you punya equity lebih satu juta bank tak tengok gaji you lagi dah untuk buat loan faham tak, kalau sekiranya equity kamu lebih satu juta, bank tak tengok lagi dah gaji kamu, berapa Encik-Encik Rashid punya gaji berapa? tak ada lagi dah, dia tengok dia tengok kita punya pelaburan, kita punya pelaburan lebih satu juta dianggap kita punya gaji dua puluh empat ribu, tak cahaya tanya bank, bankers dia ada label dia, dia ada label kalau orang tu equity dia dah lebih satu juta, ah label dia dah lain dah, dia tak tengok lagi pendapatan dia dah sebab dia dah tahu dah pendapatan dia pendapatan orang tu bukan lagi berdasarkan daripada kerja, bukan kerja untuk cari wang wang tu buat kerja untuk dia. <laughs> Faham tak? So pernah cerita kan pasal uh, apa tu? Uh, Kiyosaki cakap, yeah, let's the my, apa duit money work for you, bukan you work for money. Mula-mula yes, kita work for money. Tapi bila kita dah sampai dekat cetofear apa yang yang apa tu yang yang yang plan tu Masa tu kita tak perlu lagi nak push. Masa tu kita duit tu buat kerja kita.